Atas dan menembus level 1.18282 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.38891 Sekian analisa forex untuk tanggal 15 September tahun 2021 Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi satu, dua, satu,